sopan dikit kau deh. Kami para tahun, tahun kan ini. Kami para tahun kelahiran 2008 sedang merasakan pahitnya hidup. Anjing, anjing. Anjing, anjing lu bangsa. Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Biang Pastinya apa kabarnya hari ini? Puasa gimana? Sebentar lagi kita mau lebaran ya, jangan batal-batal terus tolong ya Yang batal-batal warteg-warteg, nasi padang-nasi padang warkop di stop Bentar lagi kita udah mau selesai nih, kapan lagi lu bisa ketemu bulan puasa ya kan? Belum tentu tahun depan lu ketemu bulan puasa So langsung aja kita meluncur ke videonya daripada kita mikirin makan makan lapar lapar lapar mending kita ketawa ya ga semoga kalian semua yang mengklik video ini dapat terhibur jangan lupa di like comment subscribe dan di share ke teman teman kalian biar teman teman kalian tahu dan channel gue berkembang dan langsung aja kita meluncur ke videonya reaction ya ini dia guys akun instagram gue gue dapat bahannya dari instagram ya ini udah ada beberapa yang sudah gue tandai kalian boleh banget nih di Follow akun Instagram gue ya Biar kalian tahu kapan gue update Gue juga ada konten-konten di Instagram Kalian bisa banget nonton Selangsung -selan aja kita meluncur ya Ini dia videonya udah gue tandain ya beberapa ya Kita mulai dari atas atau dari bawah nih Kita mulai dari bawah dulu lah ya Eits, Sebentar Kabar baik hari esok Kabar baik hari esok apa nih maksudnya ini? segitunya nih gue kayak kenal nih gue kayak kenal deh aku nih keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang good looking dan rekening saja ya good looking dan rekeningnya tidak kosong ya lebih tepatnya rekening gendut Oke kita putar ya Agak Tuhan kenapa sih jahat banget, sih? Direkam lagi, anjir! Itu teman-teman ngomong apa ya? I iya, yang gak gitu juga cara jawab ya. Love you, anjing! Apa sih? Nih, nih, anjing lu! Kayak salah banget Itu kayak ngatain orang gitu Itu menyatakan cinta Kenapa lu jadi kesel marah gitu ya Kenapa kata I love you itu jadi Jadi kayak lu goblok Jadi kayak gitu gitu <laughs> Aneh banget anjir Oke okay, next Kita baca dulu komentar ya Enggak harus dibalas anjing juga lah Nah tuh Tolong ya Untuk kaum-kaum hawa Kalian kalau nggak suka, nggak mau, nggak mau membalas cinta seseorang, nggak perlu ngatain anjing cukup Ekspresi aja udah cukup, nggak perlu kata-kata anjing lu ngapain gitu Ntar giliran lu yang digituin nangis-nangis Nangis-nangis nah, loh pasti lu Tahu kan harus apa, berarti harus ganteng <laughs> Yang sabar mas ya Yang sabar mas Masih banyak wanita-wanita yang mau sama kamu pasti Di luar sana ya oke okay, next Ini apa lagi Ini udah bau-baunya nih ya. Bau-baunya udah kagak jelas nih Dari awal perasaan gue udah gak enak nih. Mengampunimu adalah urusan Tuhan Tapi mengirimkanmu pada Tuhan Adalah urusanku Oke, okay. dari awal perasaan gue udah nggak enak. Mengampunimu adalah urusan Tuhan, tapi mengirimkanmu pada Tuhan adalah urusanku. <laughs> Apa sih ini? Terus kena kopirai right guys. Kita matiin musik ya. Ya ampun. enggak maksud gua kan lu udah pada tua ya buat apa sih lu bikin-bikin kayak gini gitu oh, shit bro gue ngomong, -ngomong jahat dulu lagi jangan-jangan puasa-puasa nggak boleh ngomong jahat mari kita review badannya letter S noh ke tadi pas lu bikin di awalmu kalau kan udah ketahuan itu laki lu tuh laki kenapa kok bisa badan lu letter S gitu yang kedua nih muka lu udah keriput-keriput no sumpah dah mending lu urusin gimana caranya lu bisa bertahan hidup terus gitu lu udah mulai menua udah mulai sakit-sakitan pastikan ada banyak penyakit datang ke badan lu kenapa nggak lu pikir ini tuh kenapa lu harus bikin-bikin video kayak gini sih, anjing aneh banget dah use this as dislike button kolom komentar sudah menunjukkan kurangnya etika dalam berkomentar apa kalian pikir layak untuk mencemooh saya ekor biawak <laughs> ga ini bukan biawak gue nggak setuju sama awal lu Fajri Enggak, ini bukan biawak Kadal gurun <laughs> Udah ku share ke grup jual-beli ular kobra <laughs> jual-beli grup kobra oh, Contoh umat yang dirindukan Pedang <laughs> <Bin> katak. Ini <laughs> orang-orang kayak gini Kalau ketemu Umar tuh Wah, anjir. Disuruh latihan militer kali. <laughs> Oke, okay, next. Yang minimal putus diputus dagainya tuh. Merapat, apa nih? Sopan dikit kau, Dek. Kami para tahun, tahun kan ini. Kami para tahun kelahiran 2008 sedang merasakan pahitnya hidup. Ih, anjing, Anjing, nganjing lu, bangsa. Hmm. Saunnya cocok kan jeng, cocok Aku baru baca sepan dikit kau dek Kami para tahun kelahiran 2008 Sedang merasakan pahitnya hidup Kelahiran 1990 sampai 2000 Sangat mewakilkan anjing Sangat mewakilkan Lu baru netes Dek kami udah 50 kali ganti Ganti apa? Ganti kulit <laughs> Anjing lu ular apa gimana anjing Ada no anak tetangga gue lahir tahun 2008 Lagi menikmati pahitnya hidup Udah nangis Nendang pintu minta beliin motor Bukannya dibeliin motor Malah dilempar panci yang ada <laughs> Iya ya Angkatan-angkatan gue tuh nggak ada tuh kita minta motor, tendang-tendang pintu Enggak tuh, enggak kepake tuh Yang kayak gitu, kayak gitu tuh Ditendang balik loh Ngapain lu tendang pintu, rusak <laughs> Jangan sombong di eh, Jangan sombong, cil. Kami anak 1960 Sedang mengalami siksa kubur orangin <laughs> Indo lu janji, janji. Okay, next. Ini apalagi nih biarlah orang menikmati hidupnya dengan cara sendiri selagi nggak merugikan orang lain nggak masalah oke okay. apa nih <tik> ini tarian pemanggil hujan anjingnya varian pemanggil hujan, anjing yang biduannya dia yang heboh joget, dia anjir, aneh banget ya. Nih nih kaki jatuh, bisa begitu loh dia lo gitu lo. Eh eh, lucu banget tadi joget kayak gini dia anjing, kakinya kok bisa kayak gitu ya? Jadi gak deh, gue kalau jadi biduannya sih ngakak banget gue, gue nggak fokus tuh nyanyi itu. Setidaknya mereka asik berjoget sendiri ketimbang menggoda biduannya. Ini gue setuju banget. Udah lebih baik kayak gini nih, joget joget sendiri aja gitu. Atau nggak sama-sama temen-temen lu aja, nggak usah. Mau jogetin biduan, mau apa, mau ini, mau ini, berantem. ntar ujung-ujungnya ya kan orang Indo kan begitu tuh. Oke kita next. Ada yang tahu belinya di mana? sepatu desah sepatu desah apa sepatu desah <sarab> <sarab> <sarab> untung buka bukan puat buka. kenapa sih selalu ada nama ini di setiap komentar yang aneh-aneh selalu ada nama ini tuh <sarab> temen gue malah ada seat, ada seat, adidas kali maksudnya ya gue ulang-ulang terus biar abangnya capek ketawa oh, ya? uh -uh. oh, oke okay, next, ini dia yang terakhir ya guys ya Video reaction kita yang terakhir, sebenarnya abang ini punya bakat. Mari kita lihat bakat apa yang ada pada dirimnya. bajunya Supreme, kita tahu lah ya, Supreme mana? Wow! ini dia kalau ketemu Axel Rose, terus ketemu Robert Plan, gitu ya. Salim ini mereka ini, Robert Plan, Axel Rose. Lu, lu lihat tuh, sampai begini dia nyanyi berani. Ini sih bukan putus lagi ya, kayak takut keluar gitu. Pipa-pipa saluran darahnya ini takut keluar gitu, ngeri. Nah ini nih yang gue sadar nih Orang-orang kayak gini kan Kadang kan PD-nya tuh Pede banget gitu ya Apa yang ada di kupingnya gitu apa Dia dengar suara dia bagus Atau dia gak ngerti suara dia Atau gimana sih Itu jadi pertanyaan loh Sumpah Tuh Nyengir dia loh dia merasakan anjing keren banget nih gue nih ya kan keren parah gue nih gila dapet panggung suruh nyanyi suara gue bagus uh huh, huh, huh. <laughs> coba tolong dilendep <tuh> oke langsung ya Oke segini aja, semoga kalian semua terhibur. Coba tolong di komentar mana video yang aneh, mana video yang lucu banget, mana yang video enggak banget buat kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. So sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga kalian semua emang klik video ini dapat terhibur. gua Rafi cabut cuaks.